Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Youtube Taman Bermain. Eits, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk dapat membantu mengembangkan channel Youtube ini. Di suatu hari, semua mobil menunggu giliran mendapatkan muatan. Eksavator menuruni bukit untuk mengisi muatan pada mobil. Muatan sudah terisi, semua mobil siap berangkat untuk mengantar. Para supir berhenti sejenak, melihat begitu bahayanya jalan yang akan dilewati. Jalan ini, adalah jalan satu-satunya yang harus mereka lewati agar sampai ke tempat titik pengataran. Mereka memulai perjalanan yang panjang, dengan beriringan. Semua mobil muatan sudah sampai dengan selamat. Muatan akan segera diturunkan, ekskavator akan mengambil muatan di bak belakang mobil. Muatan sudah selesai dipindahkan, semua mobil akan segera berangkat.